Elok bagai rem. Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rinti terpukau aku menatap wajahmu di Remang, cahaya sinar pelangi, lalu engkau. Tersenyum, ku menyesali diri. Tak tahu apakah hati senyummu, engkau bisikan deritamu. Tersentuh hati dalam keharuan Setelah tahu apa yang terjadi Sekian lamanya engkau hidup seorang diri Ku ingin membalut luka hatimu Elok bagai rembulan Oh sayang Menyayangi Sekian lamanya engkau hidup seorang diri Ku ingin membalut luka hatimu Elok bagai rembulan Lu kisah menyayangi Widuri Elok bagai rembulan Aku akan menyayangi